apa lu liatin gua heran nggak orang lain kalau makan kacang isinya dimakan kulitnya dibuang kok bapak terbalik pak lucu kan pak kacang-kacang gua mulut-mulut gua repot amat lu Lekas, keluarkan barang-barang yang ada di mobil ini <laughs> atau ku tembak kepalamu yang kayak kacang itu sampai hancur jangan bikin gua marah cepat cepat eh pak nodong-nodong nyawa mobil urusak gimana ini gak mobil seorang penjajaran lu supir hm. di jalanan penumpang tidak boleh bicara sama supir tapi kalau penumpang lebih tolong, supir tidak boleh ikut campur. Ayo, ayo, ayo, amput, amput. Lagi lo? Tidak. Tidak, tidak cukup pak. Nah, sekarang lo, lo juga mau mampus. Cepat. Aduh, gua lagi gak sempat. Ambil sendiri nih. Sialan lo. Ntar gua ambil jantung lo. Lo baru rasa.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 carp service pakai sendiri ayo pakai satu lagi di kap mobil <tis> mungkinnya kalau nodong lelet orang kalau udah begini saya ngerasain hmm? <tis> <tis> di atas kan bos rasa-rasa nih -rasa, banget kita bos gak ada yang duduk di dalam bos potongan gendut kayak lo mesti belajar lari biar badan kurus per <laughs> langsung kebut ke kodak iya bos Bos! Bos! Bos! Bos! Toba! Saya! Bos! Toba! Saya gak akan jadi balik lagi, Bos! Saya mau mau jadi Bos! Saya mau akan Bos! Saya mau Bos! Toba! Ah, Saya.